Ayu Hydra Finansial. Hmm. Nah, kalau udah selesai, HP-nya dikembalikan lagi ya sayang. Iya Uma. Assalamualaikum Radar Lovers. Oh, Hari gue ini ya. ada ah. yang mau jalan-jalan loh. Nah, beres. Kanusa. <tuk> Sini deh. Kenapa? Sebentar aja. ya. ya, ya. Oh. Nah, gitu dong. Kanusa, cerita dong ke Rara Rovers. Oh. Kanusa mau kemana sih? Kanusa mau ikut karya wisata ke puncak, Ra. Oh, bawaannya banyak banget, hah? mau nginep ya? Yoi, soalnya acaranya tujuh hari gitu deh. Tujuh hari? <tuh> Emang di sana mau ngapain aja sih? Di sana itu bakalan ada... <tuh> eh, hah jemputannya udah dateng tuh, Ra. Bentar ya, guys. Umah, lu pamit dulu ya. Iya sayang, jangan lupa sholat ya. Iya umah. Hefan ya. Iya hmm? ya. <laughs> rak. Oh iya rak, hmm? jangan lupa bantuin umah ya. Pasti lah. Jangan makan mulu. Heeh. <laughs> <laughs> bagus. Oh iya, satu lagi. Kalau mau jadi vlogger... Bikin video yang kreatif dan bermanfaat ya, Ra? Iya, iya. Udah, udah, udah. Ditungguin bisnya tuh. Eh, oh, iya. <laughs> iya. Aduh, ayo, ayo. Da, Ma. Dara, <laughs> Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bikin video yang bermanfaat. Siapa takut? Siap ya, satu, dua, tiga. Lah kok? Ih, ayo. ayo, ayo. Wah. Waduh. Anta, <laughs> mandi dulu. Eh, eh, eh. Aduh. Anta. Hmm, ngapain lagi ya Anta? Bantuin Uma dulu deh. Uhum. Uma, Sarah, boleh bantuin gak? Masya Allah, makasih banyak ya, sayang. Tapi Uma udah mau selesai nih. Oh, gitu ya, Uma? Hmm, ah, Uma, Sarah, bantuin buang ini aja ya, Uma? Eh, rah. Eh. Cangkang telurnya jangan dibuang dulu ya. Soalnya mau dipakai buat bikin pupuk tanaman. Huh? Emang cangkang telur bisa buat pupuk, Ma? Bisa sayang. Cangkang telur mengandung banyak kalsium yang penting untuk tanaman. Bisa untuk menghambat hama sampai dijadikan tempat menanam benih tanaman. Hmm. Untuk dijadikan hiasan prakarya juga bisa loh, Ra. Seperti hiasan foto dan juga kolase gambar. Beneran, Uma. Mm -mm. Masya Allah, keren ya, Uma. Telur sekecil ini manfaatnya banyak. <laughs> Itulah ciptaan Allah, Ra. Sesuai takarannya. Sempurna tidak ada yang sia-sia. Dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 49, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan ukuran. Untuk itu, kita harus banyak bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik itu makanan, minuman, dan semuanya. Umah, hmm? Rara minta cangkang telurnya ya. Terus pinjam HP-nya lagi. Waktunya <tuk> kreasi Rara! <tuk> <Yeah>. <tuk> <tuk> <tuk> Mm -hmm. <sukai> iya. <sukai> Ini di sini. Yes. <tuk> Wih, keren banget Ra. Ini kamu sendiri yang bikin? Iya dong. Rara tadi bikin video DIY membuat kolase dari cangkang telur. Nah gitu dong, kalau bikin sesuatu, pake barang-barang bekas, kayak Kanusa. Siap yep, Kanusa, hmm, Kanusa, Dara mau foto ini dulu ya. Yaudah, Yaudah, Kanusa lanjut dulu ya. Dadah Kanusa. Dadah, Dadah. Iya. <laughs> <Yeah. laughs>